Oh, halo teman-teman, balik lagi bersama aku Satrio Prastewan and welcome to channel Rio Satrio guys. Dan sekarang untuk kali ini video kali ini guys, gue akan memberikan tutorial ya guys ya. Dan untuk tutorial kali ini adalah gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya teknik menara involve. Kalau misalnya kalian tahu Menara Eiffel atau gimana, Menara Eiffel itu semacam maskot yang ada di kota Prancis, yang ini loh guys, Apakah kayak tubuh tinggi gitu guys, yang dimana mana Madonanya para orang-orang Prancis ya guys ya, maskotnya di kota Prancis guys. Jadi guys untuk tutorial Menara Eiffel ini bagi yang tahu teknik ya, mudah sekali, ya. Dan bagi yang para pemula jangan khawatir, ini ada teknik tertentunya Dan kalian dalam waktu satu menit Kalau bisa satu detik Kalau kalian ngimak banget loh ya Dalam waktu satu detik atau 5 detik Kalian pasti bisa, ini. Kalian pasti bisa melakukannya Oke okay? Pertama kalian jempol dan telunjuk Membentuk seperti ini guys L Jempol taruh di tali ini guys Oke okay? Telunjuk Menambahkan seperti halnya membuat kotak membuat persegi gini guys. Kemudian telunjuk masuk ke tali bagian bawah. Set. Tali bagian bawah bagian bawah kan? Set diputar akan membentuk seperti ini guys. Oke. Okay? Dan telunjuk dan jempol untuk mengambil tali yang di tengah. Langsung ditarik seperti ini. Jadilah menara ikon. Jadi, lakukan berulang kali, guys. Oke. Okay? Ini untuk secara visualnya. Kalau untuk secara cepatnya, kalian harus bisa mengkombinasikan itu secara berurutan ya, guys ya. Jangan sampai kalian salah berurutan, guys. Nah. Aha, kotak putar diambil. Nah, jadi tidak menara Eiffel. nah ini bisa dikatakan teknik ini masih level 1 ya guys ya mudah sekali guys teknik ini masih bisa dikatakan trik pemula bagi yang ingin belajar ya karena ini bisa dikatakan trik level 1 mudah untuk digunakan mudah untuk diajari oleh semua orang dan mudah dipahami guys jadi untuk kalian yang ingin yang melakukan trik yoyo apapun itu datanglah ke channel ini guys channel ini 100% akan menggunakan dan membuat tutorial teknik yoyo guys okay? dan teknik pertama ini adalah Paris nah, lakukan secara berurutan dan rutin guys lakukan secara rutin dan kalian akan mendapatkan hasilnya. Oke, kita ulang lagi. Gua mantikan dulu. Oke. Jempol dan telunjuk membentuk AKL dan kita menambahkannya di sini. Set. Ini ada di bawah, ini di atas. Dan ini kita tambahkan jempol lagi untuk membentuk persegi, guys. Terus kita putar lagi dari bawah ke atas jadi membentuk seperti ini guys terus ini kalau misal kalian lihat ini ada tali tengah ini kalian kempit di sini nah dengan jari duanya langsung kita tarik ke atas dan jadilah menarik Oke. ini bisa dikatakan sebagai visual ya guys ya kalau untuk laganya seninya kita lakukan dengan long slipper langsung kita bikin teknik menariffle long slipper dulu langsung kita bikin menariffle jadi nah seperti itu guys oke selamat mencoba utamakan keamanan ya dan kesehatan kalian. Jangan terlalu memasakkan diri kalau kalian belum bisa melakukannya. Lakukan secara rutin dan tanpa yang namanya henti. Ya. Gua Satrio Prastiyawan, pamit undur diri, silakan tonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.